Doa untuk keluarga Katolik, mohon kedamaian dalam keluarga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Oh Yesus yang terkasih, saya dengan rendah hati memohon kepadamu, agar engkau sudi memberikan rahmatmu kepada keluarga kami.